Hey no Ayuh. Hello We subuh kan baru kalau sesayang kau sulama tahu kalau disurre ko sama les tahu sama mau let you go sayang Saya kau saja Tapi lama-lama samulai mulai rasa Kalau kau tuh pernah ada rasa cinta kasih sayang Semua kau buang parjuma, sama mau kau mau dia superjuuan tapi sakalah selesai kowi kucing ko tadi dia biar sudah sayang sama, -sama. Baru kalau sesayang kau sulam kalau disundeng kau sama tahu, termaklum lecu go sayang sama kok saja, tapi lama-lama semula resah kalau kau tuh tak pernah ada rasa cinta. Sama mau koi kau mau dia Sesu tapi sakala Saya sayang kau kau cinta dia Biar sudah sayang sama mengalah Sama mau kau mau dia Sesu tapi sakala Saya sayang kau cinta dia Biar sudah sayang sama ngalah sudah sayang sama